Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk Ethereum ya. Saat ini kita menggunakan aset Ethereum ya. Dimana kita kombinasikan dengan osilator ya. Untuk osilatornya kita pakai osilator MACD ya baik kita akan entry untuk saat ini kita open buy ya. nah di sini kenapa pada hari ini pada saat ini kita entry buy ya. kita menggunakan Indikator MACD Dimana MACD yang paling mudah adalah Menggunakan Perpaduan antara Garis Dan histogram Ya, Nah Histogram Ada dua Kalau kita yang ada di atas sini Berarti dia cenderung akan naik Seperti ini ya Jika dia berada di bawah Seperti ini dia akan cenderung turun ya Pergerakannya turun ke bawah ya Kalau naik dia akan ke atas Kita cek dulu transaksinya Wow profit sekaligus Oke okay. Kita cek transaksinya. Baik. Untuk Ethereum saat ini. Kita. Profit ya. Hijau semuanya. Oke. Okay. Ethereum 1. Profit semuanya ya. Jadi gunakan untuk oskilator. Atau teknik menggunakan oskilator sesuai dengan keinginan ya, kalau saya suka MACD, gunakan MACD, seperti itu ya bisa menggunakan yang lain juga bisa, silahkan nah, seperti ini MACD perpaduan antara histogramnya dengan garisnya, dia kalau uptrend, seperti ini dari sini kecil menuju ke atas, ya. Sesuai garisnya pun pergerakan dari harga naik, ya. Kalau dia sudah cenderung turun, maka dia mengalami downtrend, ya. Histogram berada di bawah, ya, menunjukkan dia turun. Oke, itu dulu teman-teman dari kami lanjut lagi pada trading berikutnya terima kasih